Lindung mendengar suara Yan yang agak terpana dan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan agak ingin tahu. Apa itu? Mengapa simbol leluhur yang menelan dalam tubuhku bereaksi seperti itu terhadap benda ini? Petik 2. Benda ini terbuat dari simbol leluhur yang memangsa. Kenapa kamu berpikir ada reaksi? Yan menjawab dengan suara acuh tak acuh. Apa? Murid Lindung tiba-tiba menyusut. Bahkan dengan ketenangannya. Dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin pada saat ini. Matanya menunjukkan beberapa kejutan ketika dia melihat mayat hitam kering di dalam peti mati kristal di atas panggung. Ini, ini dibuat menggunakan simbol leluhur yang memangsa. Lindong tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya. Lagi pula, dia dianggap sebagai pemilik simbol leluhur melahap saat ini. Namun, Yan saat ini memberitahunya bahwa mayat di depannya dibuat menggunakan simbol leluhur yang memangsa di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terpana? Selain itu, jika aku indraku tidak salah, itu haruslah Devouring Sky course bahwa master Devouring secara pribadi disempurnakan saat itu, Yan melanjutkan. Saat itu, sang penyelamat telah mengumpulkan banyak bahan mistis di dunia dan memurnikan tiga penyapu langit penyelamatan. Dua dari mereka telah hancur selama perang dunia, yang saat ini kemungkinan berhasil-berhasil bertahan hidup. Tes, kamu benar-benar sangat beruntung bisa menemukan benda ini. Devoring Master, Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara bertahap menekan kejutan di dalam hatinya, saat matanya bersinar sambil melihat mayat hitam di dalam peti mati kristal. Benda ini sebenarnya disempurnakan oleh ahli puncak zaman kuno. Karena lindung telah memperoleh simbol leluhur yang memangsa, dia bisa merasakan betapa kuatnya itu. Namun, dirinya saat ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Devoring Master pada saat itu, dan menggunakan simbol leluhur Devoring untuk menyempurnakan apa yang disebut Devoring Sky Course. Apakah itu sangat kuat? Lindung diam-diam bertanya di dalam hatinya. Mayat langit yang menyerang saat berbicara dapat bertarung dengan yimo tingkat umum. Jika kami mengonversikan ini ke peringkat yang kamu gunakan, itu harus setara dengan seorang ahli panggung samara. Yang berbicara dengan suara lemah, samsara stage, hati Lindong yang baru saja tenang sekali lagi mulai berdetak kencang tanpa sadar. Dia memandangi mayat hitam itu dengan sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa benda ini benar-benar bisa bertarung dengan ahli panggung samsara Ini setara dengan kekuatan Master Sekte Yuan Get Selain itu, Devouring Sky Course memiliki beberapa properti dari simbol leluhur yang memangsa Karena mereka telah disempurnakan menggunakan simbol leluhur yang memangsa Properti ini adalah tenaga menyantap Ini memungkinkannya untuk memiliki kemampuan bertahan yang tak terlukiskan Saat itu Sang guru yang melahap sedang dikepung dan diserang oleh lima raja tingkat Timos. Satu devoring sky course telah mengalami serangan kekuatan penuh dari lima raja tingkat besar Imo sebelum dihancurkan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ahli panggung samsara tidak akan dapat menghancurkan devoring sky course pada kondisi puncaknya. Wajah lindung dipenuhi dengan kejutan. Devseing sky course ini sebenarnya sangat mendominasi. Lalu course sky menyantap ini. Lindung menelan seteguk ludah. Apakah dia tidak akan terlalu kuat jika dia berhasil mendapatkan Devouring Sky Core ini? Dalam hal itu, masalah orang tua bond jahat itu benar-benar bahkan tidak layak disebutkan. Kamu terlalu memikirkan hal-hal. Meskipun Devouring Sky Core ini telah selamat, itu jelas telah mengalami kerusakan serius dan akan mengalami kesulitan mencapai kekuatan puncaknya. Yan tanpa basa-basi menuangkan seember air dingin di atas kepala Lindong. Lindong tersenyum malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bisakah itu diperbaiki? Ya, itu dapat diperbaiki selama seseorang memiliki simbol leluhur yang memangsa. Yan cepat menjawab. Namun, mencoba memperbaikinya dengan kekuatanmu saat ini bukanlah masalah yang sederhana. Saat itu, bahkan sang guru melahap hanya mampu memperbaiki. Deforing Sky Skycourse, ini setelah memiliki kontrol penuh atas kekuatan simbol ancestral leluhur. Petik 2, tidak apa-apa asalkan bisa diperbaiki. Mulut lindung terbelah menjadi senyum. Langit telah mengirimkan mayang langit yang menyelamatkan ini kepadanya. Ini adalah kesempatannya. Dan dia tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, dia tidak punya tempat untuk menangis. Namun, apakah kamu benar-benar memiliki Suan Yuan untuk bertarung dengan orang lain untuk devouring Sky Course ini? Yan sekali lagi mengubah Lindong menjadi patung dengan satu kalimat. Setelah tertegun sesaat, dia akhirnya mengepalkan giginya dan berkata dengan kejam. Paling-paling, aku akan menggunakan seni bela diri yang kumiliki untuk menawarinya. Aku akan mendapatkan devouring Sky Course ini dengan cara apapun. Petik 2, bagaimanapun. Benda ini pasti akan menjadi miliknya. Sementara Lindong bercakap-cakap di dalam hatinya. Tang Dongling di atas panggung lelang mengarahkan jari lembutnya ke arah mayat hitam di peti mati kristal dan tertawa. Dikabarkan bahwa ini adalah sesuatu yang telah digali dari bawah laut. Aku mungkin tidak dapat memberikan jawaban terinci tentang apa itu. Namun, aku hanya bisa memberi tahu semua orang bahwa mayat ini luar biasa. Ini karena ahli tahap kematian yang mendalam dari Sky Merchant Chankort kami telah mencoba menyerang, hanya akhirnya gagal menghancurkannya. Jatuh, gelombang kebisingan tidak diragukan lagi diaduk segera setelah kata-kata Tang Dongling berbunyi. Banyak mata orang tertegun ketika mereka melihat mayat hitam yang tampaknya biasa. Benda ini sebenarnya bisa bertahan dari serangan kekuatan penuh tahap kematian yang mendalam. Mistang, apakah ini boneka? Seorang pria berjubah hitam dari kursi di depan pelelangan tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan suara rendah. Sebuah cahaya hitam berdesir di sekitarnya saat dia berbicara. Sepertinya banyak ilusi muncul di sekitarnya. Menyebabkan seseorang tidak dapat mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya. Orang itu adalah Chen Ying dari ilusionari dimensek. Sepertinya dia agak tertarik dengan mayat ini. Beberapa percakapan muncul di sekitarnya ketika pria berjubah hitam itu mengucapkan kata-kata itu, dengan cepat menyebarkan identitas orang ini dalam prosesnya. Lindong menyipitkan matanya, sekte dimen ilusi ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam caotik dimensi ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dua gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Itu memang bisa dianggap sebagai boneka. Namun, Tang Dongling ragu-ragu sejenak. Namun. Dia akhirnya berkata, mungkin hal ini membutuhkan metode kontrol khusus. Kalau tidak, sepertinya sulit untuk mengaktifkannya. Tidak dapat mengaktifkan. Banyak orang yang terkejut mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, mereka tertawa. Apa gunanya membeli benda ini jika tidak mungkin dikendalikan? Mungkinkah yang dimaksudkan untuk menggunakannya sebagai perisai? Yan, hal ini tidak dapat dikontrol. Lindong langsung bertanya dalam hatinya, yang lain memang tidak bisa mengendalikannya, ini karena mereka tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa. Hanya pemilik simbol leluhur yang memangsa yang bisa mengendalikannya, kata Yan. Dengan kata lain, hanya kamu yang sendirian di seluruh dunia ini yang bisa mengendalikan, Devouring sky course. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya setelah mendengar ini, kegembiraan jauh di dalam matanya menjadi lebih intens. Chen Ying dari ilusionari dimensek mengerutkan kening karena kata-kata Tang Dongling. Dia menatap mayat hitam itu. Dan samar-samar bisa merasakan bahwa benda ini tidak sesederhana itu. Biarkan pelelangan dimulai. Harga lelang adalah 5 juta pil suan yuan. Tang Dongling tersenyum dan berkata, 5 juta, terlalu mahal. Bagaimana bisa boneka yang tidak bisa dikontrol bernilai harga ini? Betul. Beberapa suara tidak puas menyebar dari tempat pelelangan setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan mereka percaya bahwa harga ini sedikit tinggi. Namun, ketidakpuasan mereka jelas berdampak kecil. Oleh karena itu, menjadi jauh lebih tenang setelah suara-suara berlanjut untuk beberapa waktu. Keheningan ini berlanjut beberapa saat, sebelum seseorang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, 5 juta seratus ribu. Orang yang berbicara ini tampak agak ragu-ragu. Lagi pula, jumlah ini tidak kecil. Selusin orang mulai menawarinya. Namun, harganya masih tetap di bawah 6 juta. 6 juta ribu. Chen Ying dari Ilusionari Dimensi tiba-tiba berbicara pada saat ini. Orang-orang ini dengan cepat menyusut pada penampilannya. Kemungkinan mereka tidak ingin bersaing dengan yang pertama. 7 juta. Lin Dong menyaksikan adegan ini. Sebelum akhirnya mendesah saat dia membuka mulutnya. Suara mendesing, suara lindung baru saja terdengar, ketika sepasang mata yang tak terhitung melompati. Bahkan Tang Dongling di atas panggung menatapnya dengan heran. Sepertinya dia tidak mengerti mengapa dia akan mengajukan tawaran untuk mayat hitam ini. Selain itu, dia juga mengerti sedikit Lindong. Dia tidak punya banyak pil Suanyuan, menurut aturan. Dia tidak benar-benar diizinkan untuk mengajukan penawaran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Kemungkinan Lindong menyadari apa yang dia lakukan. 7.500.000. Chen Ying melirik Lindong sebelum berbicara dengan cemberut. 8 juta. Lindong tidak berdaya. Ekspresinya tidak berubah saat ia terus menaikkan tawaran. Harga ini sebenarnya mendekati batasnya. Bagaimanapun, dia tidak punya banyak pil Suan Yuan untuk dibelanjakan. 8 juta sudah batasnya. Harganya sudah cukup tinggi setelah mencapai tahap ini. Bahkan Chen Ying mulai ragu-ragu sedikit. Lagi pula, tujuannya yang sebenarnya bukanlah mayat hitam yang tidak dikenal ini. Dan pengeluaran ini terlalu besar. Karena itu, ia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk bersaing. Hati Lindong langsung menghela nafas lega setelah melihat ini. Namun, Sebelum dia benar-benar bisa rileks. Tawar yang terdengar dari depan. Sembilan juta. Ekspresi Lindung tenggelam. Dia mengangkat kepalanya. Dan melihat Xie Yan mengejek menatapnya dari depan. Orang ini sepertinya menargetkan dia. Sembilan juta terjadi sekali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tang Dong diam-diam menghela nafas. Tampaknya Xie Yan ini bermaksud menyebabkan masalah bagi Lindong. Namun. Dia tidak berdaya dalam menanggapi hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan pelelangan. Mata Lindong menjadi gelap, karena kedua tangannya tanpa sadar menggenggam erat di balik lengan bajunya. Niat membunuh samar-samar melonjak di dalam hatinya. Tinju Lindong semakin menegang. Sembilan juta tiga kali. Namun, suara yang agak muda tiba-tiba terdengar sebelum kata-kata terakhir Tang Dong Ling diucapkan. juta. Seluruh tempat lelang jatuh ke gempar. Lindong juga kaget. Setelah itu, dia menoleh. Hanya untuk melihat Mulingshan yang tersenyum di sampingnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 916, item lelang utama. Keributan tiba-tiba menyapu tanah lelang seperti gelombang. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat gadis yang sangat imut dengan dua kuncir di area tempat duduk. Kemungkinan mereka tidak menyangka bahwa harga mengejutkan dari sebelumnya benar-benar datang dari mulutnya. Kamu, Lindong, juga tertegun saat melihat Mulingshan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan campur tangan dengan cara ini. Siapa yang meminta orang itu agar tidak disukai? Mulingshan bergumam di panggung lelang. Tang Dongling juga terpana karena tawaran Mulingshan. Dia hanya pulih sesaat kemudian. Sebelum melihat Lindong saat dia tersenyum kecil dan berkata, Gadis kecil, kamu tidak bisa secara acak meneriakkan tawaran di tempat ini. Apakah kamu khawatir bahwa aku tidak punya uang? Mulut kecil Mulingshan mengerutkan kening, saat dia berbicara dengan cara yang tidak puas. Tang Dongling menggelengkan kepalanya, dan menatap Lindong dengan cara yang agak tak berdaya. Yang terakhir membalas senyum tak berdaya. Setelah itu, dia mengangguk ke arahnya. Meskipun gadis kecil ini Mulingshan masih muda, dia tidak akan berlebihan. Selain itu, 10 juta ini mungkin merupakan harga yang mengejutkan. Tetapi dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil jumlah yang tampaknya besar ini di mata Lindong. Tang Dongling tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Lindong mengangguk. Dia dengan lembut memanggil, 10 juta pergi sekali. Ekspresi lucu asli di wajah Siyan telah menjadi jauh lebih suram setelah mendengar kata-kata ini. Kedua matanya gelap dan dingin, saat dia menatap duet Lindong. Segera setelah itu, dia tertawa dingin. 11 juta. Lindong sedikit mengernyit. Apakah orang ini berencana untuk terus mendesak mereka? 15 juta. Mulingshan jelas menjadi sedikit marah karena provokasi Siyan, dan langsung berdiri dari kursinya. Dua kuncir di kepalanya bergoyang ketika dia sekali lagi berteriak dengan harga yang menimbulkan keributan. Wajah Xie Yan berkedut, harga lebih dari 10 juta dianggap cukup besar baginya. Namun, gadis kecil asal tak dikenal ini benar-benar meneriakkan tawaran seperti itu tanpa ragu-ragu. 16 juta, Xie Yan menghirup udara dalam dan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Setelah hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, semua orang bisa tahu bahwa Siyan ini dengan sengaja menargetkan Lindong. Bagaimana mungkin mayat yang aneh bisa dihargai dengan harga seperti itu? Beberapa faksi besar di depan tempat lelang juga sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini berlangsung. Beberapa minat juga naik di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana kompetisi ini akan berkembang. Mulingshan berdiri di sandaran kursi. Tangan kecilnya melipat lengan bajunya. Saat matanya yang besar melirik Xie Yan. Ekspresi miliknya dipenuhi dengan kebencian yang besar Setelah itu, dia mengulurkan dua jarinya Namun suaranya yang jernih Menyebabkan banyak hati bergetar atas kata-kata yang diucapkannya 20 juta Jatuh, keributan lain merebak Banyak mata melebar ketika mereka melihat gadis kecil Yang telah melipat lengan bajunya Dan melangkah di sandaran kursi mereka bisa merasakan aura yang mendominasi menuju ke arah mereka. Apakah gadis kecil ini tidak terlalu ganas? 20 juta pil Suanyuan. Apakah dia pikir dia melempar kacang? Ekspresi wajah Xie Yan telah menegang karena tawaran tinggi langit 20 juta. Dan bahkan beberapa keringat telah muncul di dahinya. Penampilannya sangat lucu. Dia tidak berharap bahwa upayanya untuk meredam semangat Lindung benar-benar akan menyeretnya ke kekacauan ini. Kepala Gua Junior, tetua berjubah hitam di samping Xie Yan buru-buru berteriak. Mereka masih perlu bersaing untuk mendapatkan artikel terakhir. Menghabiskan banyak uang untuk bersaing dengan orang lain dalam hal kekejaman benar-benar tidak bijaksana. Tambah tawaran. Tambah tawaran. Mengapa kamu tidak meningkatkan penawaran? Petik 2. Namun, Mulingshan hanya menempatkan kedua tangannya di pinggangnya yang kecil setelah melihat ekspresi jelek di wajah Xie Yan. Dan terus berteriak provokasi. Penampilannya awalnya sangat cantik dan lucu untuk memulai. Ini, bersama dengan suaranya yang jernih, menyebabkan seluruh tempat lelang tertawa terbahak-bahak. Sementara ekspresi Xie Yan menjadi semakin jelek di tengah-tengah tawa ini. Kamu, Furi melonjak dalam mata Xie Yan, bahkan dengan ketenangannya. Diprovokasi oleh seorang gadis kecil di depan begitu banyak orang masih menyebabkan dia menunjukkan tanda-tanda meledak dalam kemarahan. Kepala gua junior, bertahanlah, jangan impulsif. Tetua berpakaian hitam di sampingnya buru-buru menghentikan Xie Yan, dan berulang kali membujuknya. Tubuh Xie Yan sedikit gemetar, namun, kontrol dirinya cukup baik. Akhirnya, dia menghirup udara dalam-dalam, dan menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia duduk kembali dan berhenti berbicara. Penampilannya sangat menyedihkan. Mulinshan menatap Xie Yan, yang duduk kembali dengan cara yang suram. Saat ekspresi senang muncul di wajah kecilnya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum memberi Lindong, yang tersenyum dengan tak berdaya dan pahit, tanda kemenangan. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, bahkan jika kamu memiliki uang. Kamu seharusnya tidak membelanjakannya dengan cara ini. Mu Lingxian mengabaikannya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi sangat senang. Kemungkinan dia merasa sangat baik karena telah mengalahkan Siyan sebelumnya. Tang Dongling menyaksikan lelucon ini dari tahap lelang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah itu, dia berkata, jika tidak ada orang lain yang menawarkan penawaran lebih tinggi dari gadis kecil ini, mayat ini akan menjadi miliknya. Kali ini, tidak ada lagi orang yang menawar. Setelah melihat bagaimana Mulingshan telah meningkatkan tawaran dengan beberapa juta setiap kali, bahkan faksi besar yang duduk di depan harus mengevaluasi kembali kekayaan mereka. Karena tidak ada yang meningkatkan tawaran, pelelangan mayat juga berakhir. Item lelang berikutnya juga dibawa keluar di tengah-tengah suara yang belum berhenti. Namun, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Banyak pasang mata memandang ke arah gadis kecil berpakaian hijau dengan dua kuncir. Bahkan faksi-faksi besar itu juga mengalihkan pandangan mereka. Kemungkinan mereka mencoba menebak identitas Mulingshan. Lagi pula, kemampuan untuk mengambil 20 juta pilsuan yuan tanpa ragu-ragu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Pelelangan berlanjut. Namun, setelah intervensi Mulingshan sebelumnya, item lelang berikutnya tidak dapat mencapai tawaran 20 juta, meskipun mendapat tawaran yang agak bagus. Ini menyebabkan atmosfer di dalam tanah lelang sedikit menurun. Tang Dongling juga tidak berdaya dalam menghadapi ini. Siapa yang bisa berharap bahwa gadis kecil ini sebenarnya akan sangat mendominasi? Selain itu, dia hanya bisa berharap bahwa gadis kecil ini tidak hanya menawar secara acak. Kalau tidak, Sky Merchant Court mereka kemungkinan akan mengalami sakit kepala kali ini. Lindung juga melihat serum kelahiran spiritual inti yang telah dilelang dalam lelang berikutnya. Harganya sekitar 1 juta atau lebih menurut Tang Dongling. Namun, harga transaksi akhir adalah sekitar 2.500.000 per tetes. Dengan cara ini, 5 tetes serum spiritual telah mengambil Lindung 12 juta pil Suanyuan. Ini sudah cukup untuk menutupi Volcano Flame Essence Stone. Lindong menghela nafas lega setelah serum kelahiran spiritual inti berhasil dilelang. Dia dengan lembut bersandar di sandaran kursi dan menyaksikan lelang berikutnya dari sudut pandang orang luar. Suasana di tanah lelang secara bertahap naik ke atas di bawah kendali Tang Dongling karena barang lelang yang semakin langka muncul di panggung. Ini terutama terjadi ketika harta Pure Yuan tingkat rendah muncul. Kegembiraan naik di mata banyak orang di tempat lelang Harta ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa faksi yang lebih besar Itu sebagai sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa mendapatkannya walaupun dia menginginkannya Bahkan harta Yuan telah muncul Lindong menatap tahap lelang Pada saat ini, Tang Dongling memegang busur panjang merah gelap di tangannya Busur panjang ini adalah bentuk seekor phoenix Dan sayap phoenix menyebar terpisah Membentuk tubuh busur Fluktuasi panas dan berapi-api berlama-lama di atasnya Sepertinya seseorang akan bisa menembakkan api dengan menarik busur Berdasarkan pengantar Tang Dongling Busur panjang ini disebut Busur pecah langit Sky Phoenix Itu adalah harta yuan murni kelas rendah asli Dan relatif kuat Tentu saja Itu juga cukup mahal Tawaran awal itu sendiri adalah 10 juta Jelas bahwa hanya faksi besar yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk objek seperti itu. Karenanya, banyak orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa setelah harganya dinyatakan. Tentu saja, faksi-faksi besar yang hadir memang mengidamkan Bow-Bow Phoenix Space Sattering Bow ini. Perang harga yang diperjuangkan bahkan lebih panas daripada ketika Mulingshan mengajukan tawaran sebelumnya. Dalam beberapa menit singkat, Bow Sky Phoenix Space Sattering Bow, telah diperoleh oleh faksi besar bernama Suspended Valley dengan harga 27 juta. Lindong menghela nafas pelan saat dia menyaksikan kompetisi berakhir. Dia juga cukup tertarik dengan Sky Phoenix Space Sattering Bowl. Namun, dia mengerti bahwa dia saat ini tidak memiliki modal untuk bersaing dengan faksi besar dalam hal kekayaan. Meskipun ada Muling dengan sejumlah besar kekayaan yang tidak diketahui yang duduk di sampingnya. Jelas bahwa Lindong tidak akan memintanya untuk menawarinya. Selanjutnya akan menjadi item lelang utama terakhir kita. Di atas panggung, Tang Dong Ling mengungkapkan senyum mempesona setelah suasana hiruk pikuk sebelumnya akhirnya sedikit tenang. Setelah kata-katanya terdengar, indera tajam Lindong merasakan faksi besar yang duduk di depan semua diam-diam meluruskan punggung mereka. Sepertinya mereka semua mengejar hal ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari penampakan situasinya, orang-orang ini jelas datang siap. Ini telah menyebabkan dia menjadi sedikit penasaran. Hanya apa yang bisa menarik semua orang ini. Item selanjutnya menyangkut sebuah gua yang tinggal yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Aku percaya bahwa setiap orang harus memahami nilainya dengan jelas. Petik 2. Suara Tang Dongling baru saja terdengar. Ketika suasana di dalam tanah lelang langsung meledak. Suara luar biasa menyebar seperti tsunami ketika banyak orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi di mata mereka tampak agak gila. Tang Dongling tidak terkejut dengan atmosfer ledakan. Dia segera mengepalkan tangannya saat cahaya perak berkedip. Akhirnya, sebuah menara perak sepanjang satu kaki muncul dan muncul. Fluktuasi kuno dan sangat liar dan keras menyebar terpisah saat menara perak ini muncul. Suara guntur yang tidak jelas tampaknya muncul bersamaan dengan itu. Mata Lindung juga dengan cepat melihat ke arah menara perak di tangan Tang Dongling. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan simbol leluhur yang memelahap dalam tubuhnya mulai bergetar gila. Pada saat yang sama, ia juga merasakan jejak riak yang sangat unik yang dipancarkan dari menara perak. Riak itu seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang memangsa. Itu adalah. Murid Lindung menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini, dan bahkan suaranya menjadi serak. Tubuhnya, yang duduk di kursi, sedikit gemetar. Itu, fluktuasi simbol Ancestral Thunderball. Suara bergumam yang juga terdengar pada saat ini. Itu disertai dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan saat perlahan-lahan menyebar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.